lan sebenarnya uh, tema niki udah mau tiang buat dari tahun lalu sih. Cuman karena tiang tahun lalu niko ingin membuat ogoh ogo -og wanita, jadinya tiang urungkan jadinya keluarnya di tahun 2020 niki. Om satu uh, nama tiang iki bagus nyoman. Surawi 6. Atau mungkin banyak orang yang tahu atau mengenal Gusman Surya uh, Tiang dari Banyar Kelodan, STT Sendana Luhur, Tambak Siring uh, Tiang dari Grio Agang Kelodan Dan sekarang Niki mungkin Tiang lagi menggarap sebuah ogoh-ogoh Yang bertemakan Raja Budoh Tema ogoh-ogoh yang Tiang buat di tahun Niki di tahun 2020 Saka 1942 Niki bertemakan tentang seorang raja nah tema ini ke raja buduh nah kenapa tiang angkat uh, tema raja buduh niki karena pada dasarnya tiang ingin sekali membuat ogoh-ogoh dengan posisi duduk nah sembari Niko tiang juga mengulik apa sih yang cocok uh, tema yang nantinya akan diungkap dengan posisi ogoh-ogoh duduk niki nah kenapa tiang ingin mengangkat tema raja buduh niki karena di era sekarang niki banyak sekali Entah niko penguasa ataupun orang-orang yang ingin berkuasa pada saat niki setelah mereka mendapatkan kekuasaan niko akhirnya mereka tidak bertanggung jawab terhadap kekuasaan niko setelah mendapat mereka mendapatkan kekuasaan niko mereka malah tidak apa namanya tidak bekerja sesuai kapasitas mereka dalam tanda kutip yang seperti yang tiang katakan waktu niki bodoh jadi raja apa raja yang menjadi buduh Dan dalam artian raja yang menjadi gila atau gila menjadi raja raja menjadi gila artinya setelah mereka mendapatkan kuasaan itu mereka jadi gila mereka jadi lupa terhadap tugas-tugasnya terus yang kedua gila menjadi raja seseorang yang seharusnya tidak memiliki kemampuan apa-apa mengklaim diri menjadi seorang raja sehingga banyak hal negatif yang bermunculan di era Niki kalau orang Bali bilang, sebenarnya depan anaknya ngadanin sebenarnya ini. Jangan diri kita sendiri yang mengklaim bahwa kita itu seolah-olah paling bisa dan paling benar. Uh, kalau untuk Raja Buduh niki, terus terang, kalau sketsa sih ada. Cuman seperti tahun-tahun sebelumnya sketsa yang Niko, yang mungkin orang banyak kenal sketsa katik-katik aja. Tapi kalau sketsa memang real sketsa maksudnya kayak orang-orang yang lain sketsa yang mungkin udah uh, apa namanya terrealisasi bentuk wajah, bentuk bodinya dan lain sebagainya secara real. Niko tiang dari dulu memang tidak pernah menggunakan ataupun membuat sketsa seperti Niko. Gitu. Nah, kenapa tiang tidak terlalu interest ataupun tidak terlalu mementingkan sebuah sketsa Niko? Karena tiang pribadi tidak ingin menjadikan sketsa ke sebuah hasil akhir. Yang tidak ingin apa namanya memberikan sebuah uh, ekspektasi terhadap orang yang nantinya akan menikmati karya yang bukannya berarti yang menyombongkan diri akan hasilnya bagus, tidak seperti Nika. Gitu. Lebih baik Tiang bekerja aja dulu. Kalau kebetulan uh, artinya karyanya uh, uh, banyak orang yang suka, ya Tiang pribadi artinya ya bersyukur. Kalau enggak ya tidak apa-apa. Sebenarnya bukan itu yang jadi tolak ukur utama yang menje, uh, berkarya uh, tema raja-raja uh, Raja uh, yang sudah dipastikan nantinya akan duduk di sebuah singgasana. Rencananya sih si sudah terplanning akan seperti apa, seperti apa. Dan mungkin singgasananya nanti uh, kayak singgasana Bali, terus ada ukiran-ukiran Balinya tetap sesuai dengan siri khas Ibaratnya orang bilang, kas tampak siring ukirnya seperti apa. Mungkin nanti realisasinya akan kayak, kayak tiga dimensi lah banyak orang yang bilang nanti mungkin warnanya kayak singasananya mungkin lebih ke arah-arah kayak kayak perunggu nih ke karena ingin menyatukan antara konsep visual ogoh-ogohnya sama kursinya nih kan juga harus pas gitu biar nantinya nggak nggak nggak meleset gitu rajanya ogoh-ogohnya udah seram nanti kan nggak mungkin juga memasukkan uh, kursi kayak kursi-kursi plastik nih ke enggak gitu. nggak nggak nyambung jadinya gitu. Kalau untuk tinggi Ogoh-Ogoh Raja Budoh Niki, pada, sebenarnya pada perencanaan awal Niko maunya tingginya kurang lebih 9 meter. 9 meter dengan posisi duduk, Niko sebenarnya sudah ya lumayan besar sih. Cuman karena tiang di tempat siring terbentur sama kabel yang melintang, jadinya tiang susutkan ke ukurannya menjadi 7,5 meter dari permukaan tanah. Kalau untuk visual uh, rupa dari Ogoh-ogoh Raja Budo Nikit yang mengadopsi antara dua jenis karakter wajah, satunya tiang uh, ingin memasukkan karakter monster, yang lagi satunya tiang juga ingin memasukkan karakter manusianya, karena biar tidak terlalu biasa juga tampilannya, mungkin nanti tiang uh, memasukkan dalam dalam ukir-ukiran gelungannya, ukiran uh, uh, uh, badannya akan memix antara ukiran Bali dan resapan dari dari ukiran Eropa. Uh, ada beberapa beberapa detail-detail anatomi Tommy uh, yang tiang buat Diki. Nah, nike menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat dan juga tisu. Nah, dalam pembuatan jari-jari ataupun detail-detail logo-logo Niki. Yang menggunakan tanah liat, ini ke tanah liat. Uh, uh, clay, ini ke clay yang tanah liatnya. Banyak yang bertanya, gimana caranya biar nggak pecah, biar nggak pecah. Karakter kritik clay, kalau ditempel pada media kertas, itu pasti akan pecah. Apapun campurannya, sampai saat nikit, kita yang juga setia sendiri juga nggak tahu gimana caranya biar nggak pecah. Nah, cuman cara Tiang menyesat biar nggak pecah setelah dibentuk uh, dengan menggunakan clay ataupun tanah liat nantinya harus ditempel menggunakan tisu. Kalau tidak tisu mungkin pakai kertas yang setipis mungkin ditempel. Nah, niko nantinya akan uh, menyatukan clay biar tidak pecah. Nah, ada juga yang sekarang menggunakan kayak paper clay. Paper clay niko karakternya memang agak susah dibentuk cap tetapi dia memiliki ketahanan tidak pecah. Niko juga uh, apa namanya? bisa digunakan kebetulan tau niki yang menggunakan niko di kepalanya nah kebetulan hasilnya cukup bagus sih meskipun kendalanya susah sekali untuk membentuknya daripada tanah liat nah, kalau dalam proses pengerjaan ini yang sudah berlangsung selama satu setengah bulan tetapi dari perencanaan awal ke kurang lebih selama dua bulan nah dalam pengerjaan ini pasti ada kendala-kendala dalam proses pengerjaan ki ada yang sulitnya dimana kendalanya seperti apa, pasti ada nah kebetulan kalau sekarang, banyak yang mendapatkan talent-talent baru, pemuda-pemuda baru yang juga ikut membantu go-go niki. jadinya kesulitan ataupun kendala-kendalanya ini ke, bisa teratasi gitu. misalnya kesulitan di membuat jari itu. membuat jari ini ke, sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat susah kalau tiang sendiri kalau mereka sudah bisa membuat jari, berarti orang ini sudah berani tiang yang lepas untuk membuat anatomi lain karena kesulitan yang paling menurut yang sulit dalam membuat ogoh-ogoh itu adalah jari-jari proyek raja budoh niki pastinya dananya cukup membengkak sih daripada ogoh-ogoh sebelumnya mungkin dua kali lipat dari ogoh-ogoh sebelumnya karena satu size yang cukup besar melebihi size size ogoh-ogoh sebelumnya juga material sekarang memerlukan material besi yang cukup banyak Terus penunjang-penunjang lain. Kalau dulu masih bisa ditegang, kalau sekarang udah harus pakai roda. Nanti kok mungkin yang membuat biayanya sekarang bisa dua kali lipat dari ogoh-ogoh sebelumnya. Kalau untuk tahun depan terus terang sampai sekarang Niki, kalau masalah tema, yang belum sih uh, menemukan tema. Nah tahun depan pun dia juga tidak menjamin akan bisa berkarya 100% di Banjar Kemungkinan Tiang juga akan berada di belakang layar di tahun depan, karena Tiang sudah menemukan sekarang ini talent-talent baru. Tiang ingin memberikan kesempatan mereka untuk berkarya. Gitu. Tiang mungkin nantinya tahun depan hanya sebagai, sebagai uh, pendamping saja. Gitu. Tetapi kalau seandainya pun Tiang masih dipercaya di Banyar untuk membuat karya, Tiang akan tetap masih berkarya. Uh, pesan untuk pemuda seluruh Bali ataupun masyarakat seluruh Bali, Bali pesan yang ya berkaryalah se original mungkin meskipun tidak ada karya yang 100% original pastinya kita tetap uh, mempunyai sebuah referensi-referensi tidak harus selalu meniru karya orang lain gitu. dan yang kedua bekerjalah secara totalitas uh, jaga keakraban ataupun keharmonisan antara sekreturno baik niko antara sekreturno di Banyar ataupun sekreturno di luar Banyar biar nantinya bukan karena ogoh-ogoh nantinya kita malah justru bertengkar karena ogoh-ogoh lah kita nantinya akan mendapatkan sebuah saudara-saudara baru ataupun merakatkan ilmu persaudaraan kita antara pemuda nah, Tiang juga selaku Ketua STT juga selaku kreator juga ingin menyampaikan uh, rasa terima kasih yang sangat banyak kepada seluruh pihak yang sudah mendukung ataupun ikut serta dalam membuat ogok, -ogok Niki. Pertama, yang juga ingin sangat berterima kasih kepada seluruh anggota STT karena selama Niki sudah kompak, meluangkan banyak waktunya sepulang kerja, sepulang mulai, sepul sepulang sekolah, sampai larut pagi uh, meluangkan waktunya untuk membuat ogoh-ogoh untuk muruk ganyur demi sebuah apa namanya persatuan kita di STT demi sebuah nama baik kita yang salut e, sama seluruh anggota STT nah meskipun ada kendala-kendala kayak waktunya dan kebiasaan kita yang bekerja sampai larut pagi mengharuskan mereka untuk apa namanya bekerja lebih keras di Banyar Tiang mengucapkan terima kasih banyak terhadap seluruh anggota STT, terus uh, kepada klien Tiang juga yang sudah mensupport uh, Ogogoh Niki dan juga pihak-pihak lain yang sudah mensponsori uh, Ogoh-ogoh Niki uh, baik Niko secara materi ataupun secara bantuan tenaga uh, Tiang sendiri. Sangat-sangat berterima kasih, nantinya karya ini akan kita persembahkan untuk kita semua, bukan demi kepentingan tiap uh, pribadi, karya ini adalah karya milik kita bersama.